Baik, sebelum kita ke ramalannya, di sini saya beritahukan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum dan energinya bisa bersifat bolak-balik. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Untuk mempersingkat waktu, di sini kita langsung saja mengambil kartu tentang kesehatan seorang Taurus di bulan Mei tahun 2020 secara umumnya. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan kepada seorang Taurus secara umum di bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu karir pekerjaan usaha ataupun bisnis seorang Taurus di bulan Mei tahun 2020 secara umumnya. Dan selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara kepada seorang Taurus di bulan Mei secara umumnya. Baik, setelah kartu per kategori kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support ataupun energi yang didapatkan oleh seorang Taurus per kategori secara umumnya. Pertama-tama, kita akan mengambil kartu support energi kepada kesehatan seorang Taurus. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu support energi kepada keuangan seorang Taurus. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu support energi kepada karir, pekerjaan, usaha, dan bisnis seorang Taurus secara umumnya. Dan selanjutnya, kita akan mengambil kartu support energi kepada seorang Taurus di dalam kategori hubungan asmara secara umumnya. Dan setelah kartu support energi kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperjelas suatu ramalan tentang zodiak taurus di bulan Mei tahun 2020 baik setelah kartu per kategori sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacakannya yang pertama kita akan membuka kartu tentang kesehatan seorang taurus dan kartunya adalah Three of Swords ataupun tiga pedang secara umum ini diartikan perasaan yang terluka dan tertekan batin ataupun yang bisa dikategorikan perasaan sakit hati yang sangat mendalam jadi untuk seorang taurus di bulan Mei tahun 2020 kesehatannya sedikit menurun itu itu dikarenakan ia selalu sakit hati ataupun ia mudah tersinggung atas kata-kata yang ia dengar dan omongan-omongan orang lain yang membicarakan tentang dirinya di sini seorang taurus menjadi bahan guncingan orang di lingkungan sekitar termasuk orang-orang dekatnya dan di sini seorang Taurus akan merasa tertekan dan menjadi beban pikirannya sehingga kesehatannya akan sedikit menurun di bulan Mei tahun 2020. Alangkah baiknya buat seorang Taurus, abaikan itu semua dan kontrol serta perbaiki kesehatanmu di bulan Mei tahun 2020. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh kesehatan Taurus adalah Page of Cups secara umumnya face of cup itu diartikan anak-anak yang usianya antara 0 sampai dengan 15 tahun jadi di sini kesehatan taurus itu menurun dikarenakan omongan orang yang tidak baik kepada dirinya ataupun dikarenakan dia menjadi bahan gunjingan di dalam lingkungan sekitar sehingga kesehatannya menurun dan dukungan energi yang ia dapatkan adalah dari seorang anak-anak yang usianya antara 0 sampai dengan 15 tahun itu membuatnya bahagia dan menjadi sumber energi serta motivasi untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2020 Selanjutnya kita ke kartu keuangan Taurus di bulan Mei Dan kartunya adalah Two of pentacle ataupun dua koin Secara umum Two of Pentacles itu diartikan proses kestabilan ataupun Dalam kondisi stabil Jadi untuk keuangan Taurus di bulan Mei tahun 2020 Itu tidak mengalami penurunan dan tidak mengalami peningkatan melainkan ia stabil, taurus dapat mengontrol keuangannya, dapat mengkontrol pengeluaran serta pemasukannya di bulan Mei tahun 2020. Dan di sini juga diberitahukan bahwasanya peluang untuk meningkatkan keuanganmu di bulan Mei nanti sudah terbuka dan kini saatnya kamu untuk mendapatkan itu dan keluar dari zona nyaman ataupun zona kestabilan untuk menunjang ataupun meningkatkan keuanganmu di bulan Mei tahun 2020. Dan untuk support energi seorang Taurus tentang keuangan yang ia dapatkan adalah King of Cup Secara umum, King of Cup itu diartikan seorang pria yang usianya 29 tahun ke atas. Jadi disini support energi ataupun motivasi yang dapatkan oleh seorang Taurus yaitu dari seseorang yang usianya di atas 29 tahun yang memberikan motivasi serta jalan untuk mendapatkan peluang yang lebih bagus untuk menunjang keuangan yang akan lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2020 di sini ide ataupun masukan yang diberikan oleh seorang King of the Cup kepada seorang Taurus sangat bermanfaat dan sangat berbentuk aura positif kepada seorang Taurus selanjutnya kita akan membuka kartu karir ataupun pekerjaan kepada seorang Taurus di bulan Mei tahun 2020 dan kartunya adalah five of one ataupun lima tongkat five of one secara umum diartikan kerjasama dengan orang lain dan akan terjadi perpecahan jadi untuk karir ataupun bisnis orang taus di bulan Mei harus akan membuka ataupun melakukan suatu ide agar bekerjasama kepada orang lain namun di dalam suatu hal itu akan terjadi perpecahan dan di bulan Mei nanti seorang Taurus sudah memulai partner ataupun kerja kecil-kecilan ataupun yang dinamakan sampingan bersama orang lain. Namun di dalam satu hal seseorang tersebut akan berkhianat dan akan terjadi perpecahan antara Taurus dan rekan kerjanya. Di sini juga kelihatan bahwasannya akan terjadi proses persaingan antara seorang Taurus dan rekan kerja yang sudah ia ajak sebelumnya. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Taurus tentang karir adalah. King of One. Secara umum, King of One itu diartikan seorang pria yang usianya di atas 29 tahun. Jadi, di sini seorang Taurus mendapatkan motivasi ataupun masukan dari seseorang yang lebih senior, ataupun yang dikatakan sudah lebih berpengalaman di dalam hidup, untuk menunjang pekerjaan dan karir seorang Taurus di bulan Mei tahun 2020, ia akan memberi solusi kepada seorang Taurus atas perpecahan yang dilakukan oleh seorang Taurus bersama rekan kerjanya terlebih dahulu di sini memang Taurus mengadap rekan kerja untuk bekerja sama namun di belakangan hari perpecahan akan terjadi itu dikarenakan terjadi persaingan antara seorang Taurus dan rekan kerjanya terlebih dahulu dan King of the Cup memberikan masukan agar perpecahan itu dijadikan motivasi untuk karir yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2020 dan untuk hubungan asmara seorang Taurus di bulan Mei adalah 10 of cup ataupun 10 piala secara umum ini diartikan dapat membangun suatu rumah tangga yang lebih bagus ataupun dapat membangun sebuah hubungan yang bahagia jadi untuk Taurus di bulan Mei tahun 2020 Taurus akan mendapatkan kesempurnaan dan memulai membangun suatu hubungan asmara yang lebih bagus kedepannya bersama seorang pasangan Di sini seorang terus akan memberikan perhatian kasih sayang dan cinta yang tulus kepada seorang pasangan Sehingga pasangan akan merespon positif Atas tingkah laku yang diberikan oleh seorang taurus kepada pasangannya Dan di sini pasangan juga akan menerima seorang taurus Dan akan merencanakan suatu kebahagiaan di dalam suatu hubungan asmara Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang taurus dalam hubungan asmara adalah King of Swords Secara umum, King of Swords ini diartikan Seorang pria yang usianya lebih dari 29 tahun. Jadi, di sini terlihat jelas bahwasannya hubungan asmara Taurus di bulan Mei tahun 2020 akan mendekati kategori kebahagiaan dan menuju kategori bahagia. Di sini, support energinya yang dapatkannya adalah dari seseorang yang lebih senior ataupun yang sudah pernah menjalani hubungan asmara yang bahagia bersama pasangannya. Jadi, di sini masukan akan diberikan oleh pria tersebut kepada seorang Taurus sehingga Taurus akan mendapatkan kebahagiaan di bulan Mei tahun 2020 bersama pasangannya dan yang berperang penting dalam kehidupan Taurus di bulan Mei tahun 2020 adalah seorang pria yang usianya di atas 29 tahun yang memberikan masukan serta respon positif kepada Taurus agar lebih baik ke depannya dan untuk kartu kesimpulan ataupun yang memperjelas suatu ramalan Taurus adalah The Magician The magician secara umumnya mahir melakukan suatu hal yang dapat disentuh ataupun mahir melakukan suatu pekerjaan dan bisa juga dikatakan mahir dalam melangkah dan mengambil keputusan untuk kedepannya. Jadi untuk kesehatan seorang Taurus di sini kita gabungkan dengan the magician. Seorang Taurus memang mudah sakit hati di bulan Mei tahun 2020 terhadap omongan yang mudah menyinggung perasaannya dan di sini sumber kebahagiaan dari seorang Taurus adalah dari seorang anak-anak yang usianya 0 sampai dengan 15 tahun anak-anak tersebut akan memberikan support kepada Taurus agar lebih baik kesehatannya di bulan-bulan selanjutnya dan demen yang disini dikategorikan Taurus mahir dan mampu menutupi sakit hatinya di lingkungan sekitar dengan cara mendapatkan kebahagiaan dari seorang anak-anak dan untuk kartu keuangan disini kita gambarkan <tuh> Keuangan Taurus memang diproses stabil ataupun mengalami kestabilan di bulan Mei tahun 2020 dan di disini seorang Taurus mendapat peluang untuk menunjang keuangan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2020 dengan masukan dan support energi yang diberikan oleh seorang pria yang usianya 29 tahun ke atas dan The Magician di sini mengatakan bahwasanya Taurus mampu mengambil langkah untuk memperbaiki keuangannya di bulan Mei tahun 2020 dan untuk karir pekerjaan serta bisnis taurus di bulan Mei tahun 2020 ini disebutkan taurus akan melakukan usaha ataupun berencana bekerja sama dengan seseorang dan kerjasama itu terjadi sehingga di akhir akan terjadi perpecahan yang menjadikan seorang taurus dan rekan kerjanya dalam proses persaingan di dunia usaha dan di sini support ataupun masukan yang diberikan oleh seorang pria yang usianya 29 tahun ke atas itu akan memberikan masukan dan motivasi Agar perpecahan itu dijadikan motivasi untuk Karir yang lebih bagus ke depannya Dan The Magician di sini mengatakan bahwasanya harus mampu menghadapi situasi dan kondisi seperti ini Sehingga menunjang karir dan keuangan yang lebih bagus Kedepannya Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara Maka akan terjadi Taurus akan mendapatkan kebahagiaan di bulan Mei tahun 2020 bersama pasangan yang didukung dan disupport oleh seseorang pria yang sudah matang pikirannya ataupun yang kategori usia 29 tahun ke atas dan di sini juga kelihatan bahwasanya The Magician itu mengatakan Taurus dan pasangan sama-sama berjuang dan sama-sama mampu menerima kekurangan pasangan masing-masing sehingga akan berbuah manis dan berbuah kebahagiaan di bulan Mei tahun 2020